Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org bagaimana jika kita memfungsikan tombol ini ke alamat url yang kita inginkan oke, langsung kita tutup dan untuk sementara saya tutup dulu dan yang perlu dilakukan adalah langsung menuju ke action script windows action saya langsung mengganti go to stop dengan fungsi get url mungkin semacam itu dan fungsinya mungkin get url mungkin semacam itu saya akan mencoba dan di sini langsung saya berikan http studio.org oke, jika saya tes movie, ah, di sini ada error, berarti fungsi saya salah dan saya harus memberikan, oke okay, mungkin hmm, saya menggunakan ini, navigate to URL. Oke, okay, jika saya memberikan seperti ini, saya coba Ctrl, Test Movie. Oke, okay, saya masih mempunyai kesalahan, dan jika saya menambahkan koma, dan mungkin Cell. Oke, okay, saya masih mempunyai error. Saya berikan seperti itu. Ah. Oke, okay. dan mungkin saya membutuhkan variabel. Saya memberikan variabel VAR, dan saya menamakan mungkin link URL, dan titik dua request request. Oke, okay. URL. Okay, saya mulai dari titik 2. dan URL request. Oke, okay. sama dengan new URL request. Dan di sini saya langsung memberikan kurung buka kurung tutup lalu titik koma dan saya cut ini cut dan base di sini lalu di oke saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini saya tinggal memberikan nama variabelnya oke link url Link URL seperti itu, dan self Dan jika saya test movie, kontrol test movie sekarang, saya sudah tidak mempunyai error. Dan jika saya klik, saya akan memerintahkan Mozilla Firefox terbuka. Dan di sini kita tunggu sampai Mozilla Firefox terbuka dan mengambil alamat dari alamat yang sudah kita masukkan tadi, www.sastudio.org. Dan dengan ini Anda bisa membuat semacam ini banner-banner flash animasi di website Anda Dan kita harus memberikan variabel untuk URL yang diinginkan Dan titik 2 URL request Lalu URL request sama dengan new URL request Dan di new URL request kita isikan alamat website yang diinginkan lalu kita membuat fungsi pada tombol add event listener lalu kita membuat fungsinya oke okay, seperti itu dan mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan silahkan melatih untuk mengetahui lebih dalam dan memahami lebih dalam dari fungsi ini jadi anda nanti bisa menggunakan banyak fungsi di flash oke okay, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam